Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Dimanakah Nabi Isa tinggal setelah menyelesaikan misi membunuh Dajjal? Menurut sejumlah riwayat, Dajjal akan muncul dari wilayah Ashbihan atau ada yang menyebut juga Isfahan atau Hurasan, sebuah wilayah yang terletak di ujung timur Laut Iran Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa 70.000 orang-orang Yahudi Ashdian akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka mengenakan jubah tebal dan bergaris. Meski dalam riwayat lainnya menyebutkan jumlah orang Yahudi Ashdian yang menjadi pengikut Dajjal sebanyak 80.000 dengan mengenakan topi perang. Setelah muncul, Dajjal kemudian akan singgah di setiap kampung kecuali Mekah dan Madinah. Para malaikat menjaga dua kota suci itu sehingga tidak dapat dimasuki Dajjal dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad Imam muslim dan Imam Hakim disebutkan bahwa Dajjal akan berada di bumi selama 40 tahun kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Nabi Isa Alaihissalam untuk membunuh Dajjal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dajjal itu keluar dari umatku ia tinggal di bumi selama empat puluh. Kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam yang seolah seperti Urwah ibnu Masud et-Sakafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibnu Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadits riwayat Imam Ahmad 166, Imam Muslim 2940, dan Imam Al Hakim 550. Kelak Nabi Isa diturunkan Allahu Subhanahu wa Ta'ala di timur Damaskus. Lalu Nabi Isa menemukan Dajjal dan membunuhnya di pintu Lut, Palestina. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an, saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di menara putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup, Wos dan Zafaran. Seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat, bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu lut lalu membunuhnya. Setelah itu Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadits riwayat Muslim no 2937. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa tinggal selama 40 tahun di bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Imam Tabrani menjelaskan bahwa Nabi Isa Alaihi Salam kemudian dimakamkan di Madinah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa wasallam. Imam Tabarani dalam al mujam Al-Kabir mengatakan, Nabi Isa Alaihi Salam nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa wasallam dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Pembunuhan terhadap Dajjal, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa Ibnu Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Itulah tadi penjelasan mengenai di manakah Nabi Isa alaihi wasallam tinggal setelah membunuh Dajjal. Semoga dapat menambah ilmu dan iman kita. Allah walau